Hari, hari raya orang Yahudi Hari raya roti tidak beragi, hari raya tujuh minggu, hari raya pondok daun Ulangan 16 ayat 1-2 Ingatlah akan bulan abib dan rayakanlah Paskah bagi Tuhan Allahmu Sebab dalam bulan abib itulah Tuhan Allahmu membawa engkau keluar dari Mesir pada waktu malam maka engkau harus menyembelih kambing domba dan lembu sapi sebagai korban paskah bagi Tuhan Allahmu Di tempat yang akan dipilih Tuhan untuk membuat namanya diam di sana Ulangan 16 ayat 8-10 enam hari lamanya engkau harus makan roti yang tidak beragi Dan pada hari yang ketujuh harus ada perkumpulan raya bagi Tuhan Allahmu Maka janganlah engkau melakukan pekerjaan Tujuh minggu harus kau hitung pada waktu orang mulai menyabit gandum yang belum dituai. Haruslah kau mulai menghitung tujuh minggu itu. Kemudian haruslah kau merayakan hari raya tujuh minggu bagi Tuhan, Allahmu, sekedar persembahan sukarela yang akan kau berikan, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan, Allahmu. Ulangan 16 ayat 13 Hari raya pondok daun haruslah kau rayakan tujuh hari lamanya, Apabila engkau selesai mengumpulkan hasil tempat pengirikanmu dan tempat pemerasanmu, ulangan 16 ayat 15 sampai 17, tujuh hari lamanya harus engkau mengadakan perayaan bagi Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilih Tuhan, sebab Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala hasil tanahmu dan dalam segala usahamu, sehingga engkau dapat bersukaria dengan sungguh-sungguh. Tiga kali setahun setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu ke tempat yang akan dipilihnya, yakni pada hari raya roti tidak beragi, pada hari raya tujuh minggu, dan pada hari raya pondok daun. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan cekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu.